tes tes suara Bagaimana kabarnya Alhamdulillah sehat-sehat apa yang mau dibahas ini? mungkin yang kita bahas eh uh, politik hari ini kayak berita hari ini Di, politik uh, berita politik hari ini lah. apa yang berkembang ya, kabarnya eh uh, ke rumahnya SP SP SP dan AIM ya? ada ini dua buri ada dua persepsi tuh mm -hmm. persepsi pendukung pak anies bilang mm -hmm. erlangga akan gabung ke koalisi perubahan ya yeah. ya kan lalu persepsi dari kelompok ganjar mm -hmm. beda lagi AHY akan gabung ke erlangga Jadi ah. masuk ke ganjar pendukung Jadi, ganjar ya, itulah mm -hmm. politik uh, apa pendapat niti plus dalam dua <laughs> Jadi segala sesuatu yang belum eh, Tahu kepastiannya Sudah bisa rekayasa persepsinya ya? Iya, hmm. makanya saling menjatuhkan kan Orang-orang hmm. itu Jadi buat... Kalau menurut panggil sendiri Itu sebenarnya pertemuan eh, Biasa, pertemuan politik Atau pertemuan eh, Lain Biasalah itu hmm. Kalau saya melihat dari sisi positifnya banyak mm -mm. yang pertama dari sisi media dulu mm -mm. jadi siapa media yang paling cepat viralkan maka ratingnya media itu naik Be. jadi Baik. itu yang pertama dulu kayak ada segmen ya yeah. ya kan nah, menguntungkan media-media yang paling tercepat mm -mm. yang kedua sisi positifnya menunjukkan kepada rakyat Indonesia mm -mm. bahwa beda pilihan partai beda pilihan capres-capres mm -mm. mereka bisa ketak ketawa pul puluhan akur, mm -mm. sedangkan rakyat ini di bawah ini ibarat Tom and Jerry. Iya. iya. <tuh> kalau ibaratnya orang yang perang kita yang ketak ketir ya. Nah. Ya. Nah. Jadi itulah sebenarnya ya. banyak pembelajaran positif yang ditunjukkan oleh para para elit mm -hmm. bahwa mereka itu tetap menjaga persaudaraan persatuan mm. dan mereka lah yang baik. Jadi sebenarnya kalau kita boleh eh... Oh, namanya menarik kepada eh, konflik sosial yang terjadi Pilpres kemarin cebung dan kamp itu sebenarnya tidak ada ya cuma eh, enggak ada itu diciptakan jadi sindrom aja mungkin kali. Sindrom ada yang politik cip, ada yang ciptakan kalau saya menelusuri dari kacamata saya yang selama ini senang membahas intelijen mm -hmm. ini permainan yang oh. diciptakan sengaja di setting ya jadi ya seperti yang uh, Panggabeh sampaikan uh, elit politik kita di nasional tidak seperti tidak seperti yang mm. terjadi di akar rumput mm -mm. Mereka, mereka santai aja mereka santai karena mm. mereka memiliki visi misi yang jelas tokoh-tokoh elit ini memiliki, memiliki tujuan yang jelas tapi di bawah sampai di bawah ini mm. taunya saya milih si ini karena ini lebih baik mm -mm. saya enggak milih ini karena ini jelek itu aja yang ada di bawah dan itu diciptakan jadi tidak serta merta raya langsung Terpengaruh tidak Jadi diciptakan dulu dalam bentuk narasi-narasi Di media sosial hmm. Oleh seseorang Atau sekelompok orang Menciptakan uh, Kondisi namanya hmm. Dibumbui di, Sat, di dengan ya, Satu hos. kelompok diangkat-angkat hmm. Satu kelompok dijatuhkan hmm. ini, ini Usernya satu hmm. Siapa ke usernya Yang jelas mereka orang yang tidak ingin bangsa ini damai. Karena kalau damai mereka nggak dapat bisnis kayaknya. Nah kalau damai, mm -mm. maka mereka khawatir kepentingannya di Indonesia ini terganggu. Oh Tapi, punya kepentingan? Pasti. Mm -mm. Yang paling kepentingan di mana-mana itu adalah masalah sumber daya alam, ekonomi. Mm -mm. Jadi kalau ribut rakyat sebuah, eh, sebuah bangsa, sebuah negara dibuat ribut rakyatnya. Mereka ngambil kesempatan? Di saat itulah ibaratnya masuk. Hmm. ke semua segmen jadi sambil menyelam minum air nah, kita ribu setiap hari wah hmm. ini jadi di memang bedroom. keributan itu sendiri diciptakan diciptakan ya? semua itu berasal dari uh, semua dari media sosial hmm. berarti termasuk ya kalau kita boleh singgung-singgung juga yang lain KKB juga KKB bukan penciptaan awalnya iya pada hmm. hmm. spinasi dari luar atau ya contoh ginilah enggak hmm. usah uh, KKB kan sudah jalan nih. Iya yeah, iya yeah, oke. Okay. Misalnya saya pingin Sulawesi Selatan, saya punya target di Sulawesi Selatan misalnya. Contoh, oh saya pingin ada sumber daya alam saya harus kuasa di Sulawesi Selatan. Mm -hmm. Kalau Sulawesi Selatan ikut pemerintah RI, kayaknya agak berat masuk ke sana. Yeah. Nah, saya ciptakan dulu namanya narasi-narasi di media sosial. Mm -hmm. Tapi orang nggak tahu kalau itu saya yang ciptaan. Ambil sejarah Sulawesi selatan dari zaman dulu mm -hmm. Angkat-angkat nasionalisme ya mm -hmm. Bahwa saya se selatan dulu itu bukan bagian dari Indonesia mm -hmm. Bahwa saya se selatan itu dulu lebih maju mm. Ekonominya proyekannya sebelum ada NKRI Dibuat dulu begitu nah, narasinya ya? Narasinya Nah, pada akhirnya <tuh> Pasti ada yang tertarik dengan itu mm -hmm. ah, Benar, kita ini dijajah, kita ini Nah kalau sudah mulai muncul satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang. Nah setelah bentuk kelompok saya biayai. Contoh ini dicontoh biayai. kalau saya hmm. mau menciptakan dia, hmm. Saya biayai, fasilitasi. Nah Ini siapa nih? Yang kalau di fasilitasi bayi itu siapa? Yang tukang recok ini nih? Pokoknya yang sudah terpengaruh yang benar -benar dengan sih. narasi itu. Oh gitu. Siapapun. Oh ini kayaknya intelektual. Ini jadi di kategori kamu berapa kelompok. Ini kelompoknya bisa hmm. untuk ini. Bisa, untuk siapa nih leader-leadernya? Jadi nah, di disponsori. Ya. ya. Biar nah. Tiba masanya kalau sudah semakin banyak yang ingin Selatan berdiri sendiri, ya kan, buat kacau di mana-mana. Hmm. Terpicu lah kan. Nah, selatan terpicu kalaupun tidak berhasil dibuat cipta kondisi sampai merdeka, yang penting ribut dulu. Yang penting ribut dulu. Nah, kalau sudah ribut, supaya tidak fokus semua ke Selatan. Hmm. Biaya lagi daerah lain membuat hal yang sama. Mm -hmm. Jadi pusinglah NKRI ini ceritanya. Iya ya. Kemudian ada be beginning. Sasaranya sumber daya alam, mm -hmm. pada akhirnya. Walaupun wilayah itu tidak jadi merdeka, mm -hmm. ibaratnya saya sebagai user, kamu punya duit nih. Mm -hmm. Ya, punya duit, mungkin saya user itu hanya otak. Yeah. nah Yang punya duit itu di belakang saya banyak. Mm. Cara masuknya menguasai sumber daya alam tadi? Gampang. Mm -hmm. Investasi. Investasi adalah cara yang uh, investasi itu adalah cara yang awal-awal hmm. dibuat hmm. yang, yang yang persuasif. Tidak bisa dengan cara persuasif dengan refresif. Hmm. Refresif itu ya buat ciptakan perang di situ. Hmm. Ya maksud saya begini. Pasca konflik ini jadi nggak jadi atau mungkin kalau kita lihat sejarah bangsa kita Aceh dan uh, beberapa daerah yang lain ya uh, termasuk uh, kekinian adalah KKB yang cara mereka masuk untuk menguasai SDA itu seperti apa banyak hmm. ada lewat jalur misi kemanusiaan oh, ada hidungnya. lewat jalur politik hmm. ada lewat oh. jalur ekonomi oh. Oh. Hmm. berbagai cara tuh Ya kan contoh nih di Papua Oh banyak orang miskin nanti ada misi kemanusiaan dari luar masuk Be Bawa bantuan bawa makanan tapi benar pada waktu itu masyarakat membutuhkan kan butuh nah, nah, baru misi kemanusiaan ini baru dibawa banding-bandingan hmm. Oh ternyata orang itu lebih baik daripada Indonesia Bu. banyaklah caranya Kayak tsunami Aceh nah, lah dulu ya nanti kita bahas di season berikutnya oh, jadi ini dulu kita akan bahas terus ya, kenapa kawan saya berbicara ini karena saya sejak dilantik menjadi pelatih terbaik grader terjadi oleh kepala staf angkatan darat waktu itu saya jadi rajin belajar terkait cipta kondisi baik yang ya khususnya cipta cipta kondisi apapun bentuknya cipta kondisi ilmunya hampir sama tujuan cipta kondisi itu pada akhirnya semua endingnya adalah sumber daya alam <tuh> ya cipta kondisi itu dibuat membutuhkan biaya membutuhkan biaya, jadi saya tahu betul bagaimana cipta kondisi oh, perang dibuat ya, di timur tengah di beberapa belahan dunia sebelum perang, apa yang dilakukan cipta-cipta kondisi yang pada endingnya adalah untuk menguasai sumber daya alam sebuah bangsa makanya negara-negara miskin itu negara-negara miskin itu tidak jarang ada cipta kondisi di wilayahnya <tuh> ya, jarang uh, karena memang negaranya miskin Untuk apa membuat cipta kondisi situ hmm. Tapi negara-negara kaya Kayak Afrika, Timur Tengah Pasti ada Indonesia ini Masih Susah untuk dibuat ciptakan kondisi Dalam negerinya karena Kita sepakat bahwa Pancasila itu adalah Satu-satunya ideologi negara kita hmm. Selama masih ada Pancasila? Selama masih ada Pancasila Karena yang dihantam ideologi dulu hmm. Ya Artinya kalau ideologi kita berusaha untuk dimasuki berbagai ideologi. Berarti ideologi kita cuma, e, dibandingkan bangsa-bangsa yang murah di Gerogoti cukup kuat ya? Cukup kuat. Selama masih tentara memegang teguh P Pancasila adalah ideologi negara kita. Insya Allah enggak akan terjadi. Akan, karena yang bisa menjaga Pancasila satu-satunya saat ini berdiri kokoh adalah tentara dan polisi. Hmm. 18 Agustus di luar, di warga sipil, udah terpecah jadi ada yang mengagumi komunisme mm -mm. ada yang mengagumi mengagumi khilafah di luar nih mm -mm. makanya pancasila versi itu ada tiga sekarang yang berjalan di negeri ini persi mm -mm. pertama punya bang yang yang satu juni mm -mm. yang dianggap agak ke kiri mm -mm. ya yang sampai disebut diperas menjadi trisila ekasila nah, yeah. itu satu juni kemudian puluh 22 Juni itu ya eh dua, ya 22 Juni kah piagam Jakarta. Mm -mm. Nah, itu kanan. Ya, keislaman. Ya, mungkin. ke kanan. Nah, muncullah 18 Agustus 1945 mm -mm. itu dipegang oleh abdi negara dan sebagian rakyat Indonesia. Tuh. Nah, itu murni yang harus dipertahankan itu yang 18 Agustus. Mm -hmm. Itu terpampang di kantor-kantor TNI, Polri, mm -hmm. PNS. <coughs> di luar semua itu ah. Nah inilah akhirnya pemikirannya sudah terpecah situ. Jadi sebenarnya selama ideologi kita masih kuat Pancasila. Oh. Hmm. Itu berarti benteng kita juga masih kuat ya. Ya, tetapi akan tetap dirongrong, akan tetap dirong -rong. Berbagai upaya. Berbagai upaya bisa masuk ke pemerintahan, bisa masuk ke partai politik, masuk ormas-ormas, masuk LSM-LSM, budaya mungkin. Budaya pasti. Hmm. Ya, semua akan rembak Nah, satu lagi Pancasila. Bentengnya Pancasila negeri ini. Kalau udah Pancasila, sekarang misalnya, apakah pemerintah sudah menjalankan Pancasila dengan sebaik-baiknya? Contoh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, diterapkan dalam pasal 33, udah 45. Selama itu pemerintah tidak dilakukan, ini akan diserang terus. Iya. Sebenarnya, sedang... Oleh khilafah, bahwa Pancasila ini tidak sakti, itu pemikiran khilafah bahwa sebenarnya pemerintah tidak menjalankan Pancasila itu kata mereka orang-orang di luar kita hmm. ideologinya buktinya Pancasila masih banyak orang miskin tidak teruja keadilan seluruh nah artinya pemerintah hmm. menjawab itu tantangan itu hmm. nah buktinya tentara didoktrin untuk mengawal amanah konstitusi NKRI berdasarkan Pancasila UD 45 kan hmm. gitu tetapi dalam amanah UUD 45 pasal 33 tidak dijalankan mm. oleh pemerintah kita dengan baik dan benar. Yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dipelihara dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Tidak dijalankan di situ. Mm. Bahkan investor asing-masing masuk. Ya kan? Mm. Nah, tapi ini yang dilihat masyarakat luar. Bagaimana mau mengawal Pancasila 45 kalau isinya dikhianati? Iya iya. Makanya sempat sempat berpikir kalau bisa itu tentara dan polisi bersatu berdiri sendiri atas nama negara se-level dengan presiden. Oh, dulu eh, Abri bukan level eh, kalau Abri bukan. Enggak, tetap di bawah. Dulu pernah terjadi pemerintahan militer. Pemerintahan militer. Waktu zamannya Jenderal Sudirman pemerintahan sipil jatuh dia... Bung Karno eh, Thailand, Thailand Thailand Ya enggak Bung Karno ditangkap hmm. oleh Belanda hmm. Pemerintahan sipil jatuh Pemerintahan sipil Pemerintahan militernya Belanda waktu itu? Enggak Diambil alih militer oleh Jenderal Sudirman Oh Jenderal Sudirman Perang Gerilya hmm. Nah setelah Perang Gerilya berhasil sukses Sudirman menyerahkan? Sudirman menyerahkan ke Bung Karno Pemerintahan militer diserahkan ke pemerintahan sipil Itu pernah terjadi oh, Pernah terjadi? Pernah Jadi kalau tidak ada Jenderal Sudirman Mungkin sekarang masih diduduki Belanda kita jadi ini kalau misalnya ada ada sosok-sosok militer yang mau jadi presiden saat ini cocok juga ya? Betul? Jadi beda, jadi gini kalau kita beda dengan kayak Amerika Amerika itu dia merdeka dikasih eh, Kemerdekannya oleh Inggris mm -hmm. Tentaranya nggak berjuang kayak kita yeah, yeah. Jadi jangan selalu samakan tentara Indonesia, tentara Amerika, nggak boleh mm -hmm. Termasuk polisinya, jangan samakan polisi kita dengan polisi Amerika Jangan mau disamakan mm -hmm. Karena polisi dulu ikut berperang Seperti kayak iya. Yeah, yeah, yeah. Berperang kalau di Amerika nggak ada namanya polisi, perang nggak ada. Jadi nggak boleh disamakan, kita punya budaya sendiri, karakter sendiri. Jangan sedikit-sedikit mau tiru Amerika, tiru China. Jadi ya. itu latah ya? ya? Latah. Hmm. Ada yang bilang, militer keperdalan umum apa semua. Nah kalau militer keperdalan umum, polisinya terus dicontoh polisi kayak Polres. Hmm. Kalau ikuti Amerika, Polres tunduk di bawah wali kota. Mau nggak? Oh, enggak mungkin. Hmm. Terus, kepolisian Republik Indonesia di bawah menteri kehakiman mau nggak mm. nggak mungkin karena beda beda budaya beda kultur tentu beda-beda samakan dengan negara yang kemerdekaannya itu dikasih oleh penjajah kita kan merebut jadi ibarat etos kerja etos juang kita berbeda dengan berbeda juang. Nah itu kawannya nanti kita bahas lagi berikutnya spesifik banyak hal BM videonya kawan